Beberapa waktu yang lalu, Kanal Balijani sudah mengunggah konten mengenai leluhur Tirta Harum. Sekarang, giliran keturunan Tirta Harum yang akan dituturkan. Siapa sajakah yang termasuk keturunan Tirta Harum dan apa hubungannya dengan ide dalam batu renggong, penguasa Bali yang beristana di Gelgel? -Gel? Mari kita simak setelah ini. Sebelumnya sudah diceritakan bahwa Dang yang Subali dan Dang yang Aji Remat datang ke Bali sebagai bagawanta yang mendampingi Sri Krishna Kepakisan yang ditunjuk sebagai adipati Bali oleh Majapahit. Mereka berdua adalah putra Dang yang Panawasikan yang bersaudara dengan Dang Hyang Sidimantra, Dang yang dan Dang Yang Kepakisan. Mereka berempat adalah Putra Empu Tantular, seorang pujangga besar yang menulis kekawin Suta Soma. Bagi sahabat yang belum sempat menonton video mengenai leluhur Tita Harum, silakan simak lewat link di atas ya. Seperti sebelumnya, konten mengenai keturunan Tirta Harum ini disuguhkan dengan mengacu pada situs budaya Bali dan buku Baba Dalam yang ditulis oleh Cekor Keputra. Dang yang aji rembat disebutkan berpeseraman di bukit di sebelah timur mata air Tirta Harum, dekat Desa Tegalwangi. Di situ, beliau membangun periangan yang sekarang bernama Pura Dalam Siladri. Nama itu tampaknya berkaitan dengan keberadaan kidukuh siladri di tempat itu. Beliau, yang merupakan murid Dang yang aji rembat, adalah putra Pasak Padang Subadra. Diceritakan, ada satu anugerah dari Dang Yang Haji Remat kepada Dukuh Siladri, yakni sebuah pisau raut berujung kama atau airmani. Yang Haji Remat berpesan kepada Dukuh Siladri agar tidak meminjamkan pisau itu kepada seorang wanita, apalagi diselipkan di pinggang karena dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Kidukuh Siladri menerima pisau itu dan mengatakan akan mengingat pesan penting itu. Setelah Lang yang Haji Remat berpulang ke Lembaka, Kidukuh Siladri yang tinggal sendiri kemudian pindah ke selatan dan mendirikan pedukuhan di dekat Tukat melangit. Suatu hari ide dalam waktu renggong beranjak sana ke pedukuhan Kidukuh Siladri. Pada saat itu, tiba-tiba turun hujan lebat, sehingga semua rombongan mencari tempat untuk berteduh. Salah seorang Dayang ida dalam kemudian ingin mencari daun pisang untuk dipakai payung. Dayang itu lalu meminjam pisau kepada Kidukuh Siladri. Karena tidak ada pisau yang lain, Kidukuh memberikan pisau raut yang dulu dianugerahkan oleh yang Haji Rembat kepadanya. Seperti pesan gurunya, Kidukuh Siladri juga berpesan kepada Dayang itu agar tidak menyelipkan pisau itu di pinggang. Rupanya sudah takdirnya Widih, Dayang itu lupa pada pesan Kidukuh Siladri. Ia menyelipkan pisau itu di pinggangnya dan tiba-tiba ia merasakan kelaminnya seakan disengat kalajengking. Dayang itu kemudian menyampaikan kepada Kidukuh Siladri mengenai apa yang telah dialaminya. Mendengar hal itu, Kidukuh Siladri langsung mengingatkan Dayang itu agar tidak kawin dengan siapapun karena ia sudah diperistri oleh Dang Dangyang Suksme. Kidukuh Siladri kemudian menghadap Ida Dalem untuk melaporkan hal itu sekalian mohon agar diizinkan memboyong Dayang yang bernama Niluh Bendesa itu kepedukuhan untuk dijadikan istri. Karena Ida Dalem mengizinkan, maka Niluh Bendesa diboyong kepedukuhan dan dijadikan istri oleh Kidukuh Siladri. Setelah kandungan Niluh Bendeso cukup umur, maka lahirlah anak kemar yang diberi nama Niluh Sadri dan Niluh Sadra. Sedangkan dari istrinya yang lain yang merupakan keturunan Pasek Gel-Gel, Kiduku Filadri, menurunkan dua orang putra yang bernama Igri Pasek Sadri dan Imani Pasek Sadra. Selanjutnya diceritakan ada seorang pemuda datang ke pedukuhan Kidukuh Siladri yang mengatakan tidak tahu asal-usulnya. Tersentuh oleh penampilan dan sikap pemuda itu, Kidukuh Siladri menawarkan diri untuk menjadi ayah angkatnya. Pemuda itu menyatakan bersedia menjadi anak angkat tetapi ditolak oleh putri Kidukuh Siladri. Ternyata Niluh Sadri jatuh hati kepada pemuda itu yang tak lain dari putra angkat Dangyang Aji Rembat yang bernama Sang Angga Tirta keturunan Sriwijaya Rajasa, Sabtu Ratu Kerajaan Majapahit yang pernah mengemban tugas di Gelgel. -Gel. Akhirnya, Sang Angga Tirta kawin dengan Niluh Sadri dan melahirkan seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Garbajate. Sedangkan putri kedua Kidukuh Siladri yang bernama Niluh Sadra dijadikan istri oleh Ide Dalam Watu Renggong dan menurunkan seorang putri cantik bernama Idewo Ayumas. Kidukuh Siladri dan menantunya Sang Angetirta sering menyenguk Niluh Sadra ke keraton Cwecepura di Gelgel. -Gel. Ida Dalam Waturengong memberikan sambutan baik kepada Kidukuh Siladri, begitu juga kepada Sang Angga Tirta Ipar Beliau. Karena Sang Angga Tirta tampak seperti seorang bangsawan, memiliki sifat baik, berperilaku sopan dan bersikap tegas, Ida Dalam Waturengong jadi sayang kepadanya dan menghadiahkan rakyat sebanyak 500 keluarga dan wangsanya ditingkatkan. Setelah Idewa Ayumas memasuki usia remaja, diceritakan beliau sering menderita sakit kejang yang sulit disembuhkan. Dalam rangka menyembuhkan penyakitnya, maka Idewa Ayumas selanjutnya dipindahkan ke pedukuhan Kidukuh Siladri. Setelah beberapa lama tinggal di pedukuhan, Idewa Ayumas sembuh tetapi setelah kembali ke gel gel berselang tiga bulan penyakitnya kabuh lagi karena kejadian yang sama terjadi berulang-ulang maka ida dalam waktu renggong berpikir bahwa itu merupakan takdir dari yang widi akhirnya ida dalam menyerahkan putrinya kepada Kidukuh siladri Diceritakan kemudian bahwa Idewa Ayumas sembuh total sejak bertemu dengan laki-laki tampan bernama Garbajate. Suatu hari ketika Idewa Ayumas sedang mandi di pancuran Tirta Haru, dayangnya mengetahui bahwa ada perubahan pada diri Idewa Ayumas yang menandakan junjungannya itu sedang hamil. Dayang itu segera melaporkan hal itu ke Gel-Gel dan Ide Dalem jadi marah. Beliau segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Garba Jata. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa Garba Jata adalah sepupu Ayu Mas dari pihak ibu, maka hati Ide Dalem jadi luluh. Akhirnya Ide Dalam memerintahkan agar Garbo Jata diberikan tempat tinggal di Gel-Gel, di sebelah utara Keraton Swecapura dan Ide Dalam menyerahkan putrinya untuk dikawinkan dengan Garbo Jathe. Kemudian Garbo Jata diberi gelar Pungakan Kanden Bencingah karena tinggal di sebelah utara Bencingah Puri. Dari perkawinannya dengan Idewa Ayu Mas kemudian lahir seorang putra yang setelah dewasa diangkat sebagai kance atau pegawai kehakiman kerajaan di Gelgel. -Gel. Beliau bernama Idewa Kance dan bencinya. Putra beliau yang lain adalah Idewa Perasi yang kemudian menjadi penguasa Bangli, Idewa Pindi Digaga dan Idewa Ketut Kaler di Demikian sekilas mengenai keturunan Tirta Arum. Semoga ada manfaatnya. Mohon koreksi bila ada yang salah. Rahayu.